Kita akan bermain game Roblox lagi yang namanya adalah Car Roleplay Indonesia dan ini sepertinya gamenya masih tak beta ya. Ini karena uh, gak tahu kenapa, ini patah-patah sekali. Ini dari gamenya teman-teman, dan wow, pintunya terbuka. Dan saya kaget, ada orang-orang di sini. <laughs> ini, ini user interface-nya mengingatkan saya kepada cdid Bapak. Ya kan, ada coupe, hatchback. Oh, ini belum muncul ya. Ini mungkin karena internet, saya terlalu lemah biasalah internet. <laughs> Perhatian ya, dan ini mobil-mobilnya iya nih. Ini tata letaknya kayaknya sama ya, kayak car driving Indonesia ya, mulai dari yang atas itu coupe lalu ada hatchback ini ada banyak sih ini kendaraannya ada SUV juga uh, mudah-mudahan ini nggak ada ini ya game gempas ya uang saya masih 10.000 ternyata belum bisa beli mobil yang aneh-aneh ini tuh ini ada MPV wow uh, bentar ini kayaknya ini kayaknya ya kayaknya ini yang buat ini juga orang-orang yang buat itu juga teman-teman ini ada Toyota Kijang LGX, tapi kenapa gambarnya kijang super Bapak? Nah, ini buat kita 10.000 ya kan? Terus kita cara dapat uangnya gimana? Harga mobilnya gak ada 10.000, teman-teman. Tuh. Paling murah, paling murah aja 30.000. Oh, free cars. Ada free cars ternyata. Oh, saya nggak lihat tadi, di bawah sendiri soalnya. Oke, okay, ini ini ditulis juga ya, ini yang buat mobil uh, 3D modelnya. Ini siapa aja? Cakep, ada tuh, pickup ini. kijang generasi pertama kayaknya ya? Oke, kita coba deh. Oke. Wih, cakep ya. Wih, ada radionya juga ternyata. Oh, ini kita harus touch engine secara manual. Gile, suaranya. Ini ada interiornya loh, teman-teman. Ya, gak, tuh. Kayaknya beberapa mobil ada interiornya dan beberapa juga ada yang gak ada ya. Kita jalan-jalan dulu. Waduh, udah baru jalan. Udah disambut dengan iklan macam ini. Wih, ada rumah makan padang. Sederhana. Dan ini ada rumah ya, minimalis. Ini ada chat, bengkel chat di situ tadi, ada paint shop, ada warnet. We, naik kijang. pick up ini. Ini generasi pertama sekali. Tapi untuk untuk sekelas uh, game yang enggak terlalu famous seperti Car Driving Indonesia ini cakep loh. Kalian lihat ini 3D modelnya ya ya mungkin ini yang buat uh, ini ya orang-orang yang ada di Car Driving Indonesia itu. Jadi 3D modelnya itu uh, pas gitu loh, cakep aja gitu 3D modelnya, rapi Ya kan, rapi Kayaknya gak ada apa-apa, kita balik aja deh ke jalan tadi Oke jadi buat kalian yang mau main ya kan Mungkin kalian bosan dengan kartu driving indonesia, kalian coba mainin game ini deh Ini kayaknya cocok nih buat penggantikan kartu indonesia Sebelum ini ya, update-nya kan masih lama ya Kayaknya sekitar 4-5 bulan lagi gitu Lama sekali, oke Tapi gak apa-apa, mungkin mereka uh, fokus ya biar Biar fokus ke update yang besar, ya. Jadi, lumayan, ya. Oke okay lah, apa lah kalau menurut kayak Ini ada jalan tol, sepertinya tinggi di atas. Nggak uh, tahu ini perasaan saya aja, atau temen-temen juga ikut merasakan. Kalau mendapatkan uang di game ini, itu lebih cepet ya naiknya. Ya, kita lari 148-149 km per jam, dan ini naik uangnya itu dapatnya lumayan, loh. Nambahnya itu 200-200, jadi <tuh> cepat <tuh> kalau di kartu Indonesia kayaknya itu uh, nambahnya cuma dikit ya jadi lama kalau kalian grinding itu lama sekali kalau ini tuh udah dapet hampir udah mau 90.000 aja nih uang-uang saya klik here to open the barrier. Uh, udah cukup enggak mau kebuka tidak bisa tidak bisa ini gimana caranya kagak orang deket ya Oh ah sampai tanda inilah kursornya itu berubah jadi kayak tangan gitu Oke okay, kebuka kita masuk Game Pass require atau akses the rest Oh harus pakai Game Pass Oke okay, kita lanjut aja deh jalan lagi coy. kejauhan coy. <laughs> nah oke okay. jalan Jalan maju Astaga ngajak berantem nih sumpah nih <laughs> woi jauhan loh oke siapapun yang buat gamenya tolong ya ini lebih di dideketin lagi nih jauh sekali tolong buka nah yuk jalan-jalan oke okay. astaga nggak bisa nggak bisa jalan woi ah, hampir aja oke saya penasaran itu di atas jalan apa bukan ya tapi sebenernya belum jadi disitu terpotong di ujung map gitu aja mapnya sih udah lumayan lah ya ini diamah meskipun ini masih tahap awal Sepertinya, tapi udah lumayan lah. Ini udah luas kok. Ya tinggal ditambahi gedung-gedung aja. Oke, ini ada jalan naik ke atas. Itu cuma di ke atas kali. Ada besar banget ya. Eh, oh itu jalannya ditutup ditutupnya sudah sana. Nah, kita coba masuk ke jalan tol. Ini ada gerbang tol. Gerbang tol atau bukan? ya? Kayaknya sih gerbang tol, tapi belum jadi. Luas juga ya. Ini kayaknya bundaran apa nih? Gak tahu. Ya bundaran gitu. Dan dan di depan ini ada jembatan. akan apa ini? tinggi sekali eh, ini tinggi sekali loh. ini jembatan apa ya jembatan tahu jembatan apa penting jembatan lah ada ruko-ruko dan ini ada tempat membuat makan nih. seperti ini food court-courtnya food courtnya pinggir jalan gitu loh kan lucu kita pesen makan ya kan ditambah asap dari knalpot kendaraan yang lewat jadi teman-teman mungkin cukup segini saja untuk video kali ini karena saya takut durasi videonya terlalu panjang ya kan dan ya terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya